Halo guys, kembali lagi bersama gue Wirman di channel Gitar Yang sekarang lagi-lagi ngomongin gitar Kenapa? Karena seperti kalian lihat Kita sedang merapalkan mantra di dunia Minecraft Supaya kita punya persiapan di mana enhancement gue sudah lengkap Untuk menamatkan Minecraft <tuk> Sorry Minecraft bisa tamat buang? Iya, bisa Dengan cara seperti apa? Pastinya dengan ah ini enggak ya, ini cuma dramatisir doang Jadi enggak caranya enggak kayak gini Jadi caranya menamatkan Minecraft adalah Dengan membunuh And Dragon atau naga yang ada di dunia the End nama dunianya tuh the End Untuk mencapai kesana, kita butuh yang namanya portal, kita akan menuju End Portal. Bang, bagaimana caranya untuk menemukan End Portal? Bang, tenang, abis ini gue akan jelasin ya, jelasin, tenang, tenang, gue jelasin. Jadi, caranya adalah kita harus punya yang namanya Ender Eye. Aduh, salah lagi, udah keren-keren juga Eye of Ender ya. Dimana Eye of Ender ini adalah gabungan antara Ender Pro dan juga Blaze Powder. Digabungin jadi satu, akhirnya Eye of Ender. Kalau Ender Pearl itu tuh di drop dari Enderman, kita bunuh Enderman nanti drop Ender Pearl. Kalau misalnya Blaze Powder ini kita bikin tuh dari Blaze Rod dulu, jadi dipecah ke Blaze Powder, terus Blaze Rod ini didapat dari Blaze. Disitu kita bisa lihat ada Eka di belakang, anjasmabah. semua guys. <laughs> <Gila>. <laughs> banyak <laughs> Amdel gak ada nyambung -nambungnya. Jadi Blast Powder ini digabung dengan ender pearl akan menjadi Eye of Ender mana gue sudah terkumpul 50 biji ya Jadi banyak sekali Enderman dan Blast yang Ya di dikorbankan untuk bisa mendapatkan 50 Ender Eye ini gitu loh Nah gimana caranya, kenapa kita butuh ini sih? Nanti gue akan jelasin Yuk kita keluar dulu btw ngomong-ngomong semua netherite armor gue gue taruh karena sayang kalau misalnya gue nanti kalah lawan ender dragon itu hilang atau gimana gue gak mau ya nah seperti yang kalian lihat sekarang kita sudah ada di tanah lapang ya coba ini tips gua sih ini tips gua kalau kalian mau pakai eye of ender ini di tanah lapang dulu ya karena nanti biar nggak tembus-tembus nanti gue kasih lihat jadi kita klik kanan dimana nanti dia akan terbang mengarah ke ender portal jadi ender portal ini ada di belakang gue atau arahnya tuh ke sebelah sana Ya nanti akan drop dan lu bisa ambil lagi Cuma nanti ada slide of a chance nanti bisa rusak gitu loh Bisa hancur jadi kita nggak bisa pakai eye of ender yang tadi barusan kita pake Dimana artinya eye of ender kita berkurang Kita pakai lagi Nanti ke arah sebelah sana lagi gitu ya Saran gue sih ininya sekali aja buat ngelemparnya Terus nanti kalian jalan jauh banget baru habis itu eye of ender lagi gitu Biar ngehemat gitu loh biar berhemat Itu baru diomongin itu kan uh pecah tuh berkurang satu Nah untuk sekarang sih kita udah tahu arahnya bakal ke sebelah sana ya di sini kita melihat sih kalau dari tempatnya ini sih butuh kapal laut nih bisa butuh perahu nih untuk sana Tuh ada kuda gimana kalau kita pakai Bruno dimana Bruno tuh belum pernah gue tunggangin sama sekali untuk jalan-jalan ya let's go Halo Bruno jadi di sini Halo Mars yang belum ada gua namain tapi nama lo Mars tenang aja Bruno jadi kita sekarang akan pergi menuju end portal Bruno apa kalau siap Woi lu siap nggak? Oke di sini kita akan menuju n portal dengan bersama Bruno. Oh karena ini laut jadi gue akan mengarah ke jalur darat. Mudah-mudahan bisa. Padahal ini lagi malam ya ini sangat berbahaya sekali karena bisa aja ada zombie dan kawan-kawannya ya. Tapi tidak apa-apa. Di sini gue akan bawa torch untuk menandakan jalan. Di sini kita akan misinya tuh hanya menemukan n portal dulu. Ya karena setelah en menemukan N Portal baru kita bisa mempersiapkan lebih khusus lagi dan lebih matang lagi untuk melawan end Dragon Tunggu ya Jangan pakai Eye of Ender sini, Kalau nggak nanti ambil Eye of Endernya susah anjir Percaya sama gue Uset Wah tepat ke kepala Aimnya <laughs> Skeleton nih hebat ya Terlalu hebat Sama jangan juga ke laut ya guys Apalagi lagi nunggang kuda Karena kuda tuh nggak bisa ke laut gitu loh tenggelam ya. Ini gua akan cari tempat yang agak lapang dulu. Aduh aduh aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh Ini gua akan menggunakan obor yang pernah gua pasang. Apakah oh, oh. Apakah berjalan dengan Bruno adalah ide yang buruk? Sepertinya iya. Aduh aduh aduh aduh. Iya ya sabar kali, sabar. Apa kita lewatin pohon aja. Ayo loncat pohon. Loncatlah gila sih, nah, tuh gue lupa bawa wet lagi anjir buat Bruno, wah Bruno, apakah ini adalah menjadi akhir hidupku? Wah sore ya Bruno ya, ini sih anjing sih yang ini nih, mana dia? Halo, uh, uh. bangsat bangsat, ganggu banget anjing. Oke okay, sekarang kita akan pasang, gue nggak tauin mana bodo amat, gue kesini lagi pake eh, offender lagi kayaknya gak pakai obor anjing. Oh ke sebelah sana, masih ada obor-oborannya gue <tipun> Sangat-sangat tidak aman sebenernya pakai kuda ya, apalagi aduh jungle nih kayaknya, ini tuh ya pohon-pohon jungle Kita kayaknya bakal akan ngelewatin jungle nih Kenapa gue males lewat jungle? Karena kalau pakai kuda tuh sangat-sangat apa ya mimpi buruk anjir gue lewat sini aja deh banyak pohon-pohon, terus tempatnya sempit daun-daunnya uh, ya masih di arah yang benar Aduh uh, Lebih kecil lagi Sini kita juga, wah anjir, desa temple yang dulu pernah kita datengin, anjir Ternyata lewat sini juga sudah keluar yang namanya hutan. Akhirnya. Wah, akhirnya Bruno MVP kamu habis ini kenapa? Karena kalau di sini baru lu guna banget anjing. Oke. Okay. So far so good ya. Ini adalah benar-benar tempatnya si Bruno banget gitu ya. Plain mid lane bisa lari-lari kencang, Wah gila sih kalau di hutan ini gila Ih, kita akan cek Sebelah sana ya guys Aduh maaf Wah di atas, gila jenius nah, arah mana? Sebelah sana Oke siap Jatuh dulu lo enter aja Lo ambil Jangan bilang ke sana, jangan bilang ke sana, jangan bilang ke sana, jangan bilang ke sana. Aaa, laut muter jauh dong. Jadi gini, guys ya. Udah tuh emang bener-bener enak. Kalau datarannya tuh rata, anjir. Bukan air, bukan pepohonan, bukan pegunungan, Enggak pegunungan, masih oke sih. Pohon sama air, anjir, langsung lamban. Terus kalau misalnya udah bawah, udah nggak bisa gerak gini udah pasti cuma loncat doang. Demi Bruno, kepake demi Bruno, kepake ini. Si fixie nextnya mungkin kita ke sana tuh pakai kapal aja, udah pakai Bruno lagi karena ini belum benar mutar banget. Kalau pakai kuda, Maaf, salah jalan, salah jalan. Maaf, maaf sekali, seperti yang jauh. Sumpah ya, lo udah muter juga. Gue ah. sekali lagi, lah iya dong ke sana. Nah, mau nggak mau lah guys, gue cek dulu ya kalau laut dalam sih balik lagi anjing. Artinya nggak bisa pakai Bruno. Uh. Coba. Wah bener kan gila sih gila bang eh waduh <laughs> jadi guys sebenarnya kan tadi kita ke arah sebelah sana ya tapi pas gua pakai lagi ke arah sebelah sini artinya di daerah sini guys artinya di daerah sini ya kita coba cek wow tuh udah mulai ke bawah ya ah kalau ke bawah Hilang, anjing emang Oh di sini jadi tempatnya ya Siap, siap Ini di koordinat berapa gue SS dulu anjing Nyerah. Akhirnya Kita sudah mencapai yang namanya end portal Maksudnya masih bisa nih Untuk dilanjutkan menuju ke dalamnya ya Ke dungeonnya ah. Oke, Jadi di sini gue akan membuat tempat peristirahatan dadakan dulu Supaya jadi tanda juga gitu loh Kalian juga jadi tempat Bruno untuk beristirahat, tenang Bruno. Gue akan bikin tempat istirahat yang lumayan bagus. Lumayan ya. Gue akan melakukan penerangan dulu di daerah pulau ini supaya tidak ada yang spawn ya. Ya Bruno tidak akan kemana-mana sih. Dia nggak mungkin melewati laut juga. Gue akan bikin tempat peristirahatan di sini. Kayaknya ini tempatnya tuh lebih luas dan lebih enak. Nah, tempat peristirahatannya sih simple, tidak membutuhkan banyak wood harusnya. Ya guys, jadi setelah kita menemukan tempat minder portalnya ya Belum gue gali, tenang Gue membuat tempat persembunyian aja Jadi ini emang tempat persembunyian dadakan Mengambil dari semua pohon yang ada di sebelah sini Kita langsung masuk ke dalamnya Ya ini cuma ada furnace sama crafting table Itu doang sih Terus kalau di atas, boom, tempat tidur sama chest Kalau ada apa-apa gue taruh di sini ya Ini makanan semua, kayu-kayu, air Persiapan yang sangat matang kita tidur dulu sebelum menggali lebih lanjut. Oke okay, langsung aja nih kita pakai lagi coba ya Ender Eye-nya. Tuh ke arah sebelah sana, sekali lagi. Wah, hilang dong. Tahu sih gua tadi di daerah, -daerah sini ya, Ini di daerah sini. Nah, itu dia tuh ke bawah ya. Kita akan tandain dulu. Di sini kita akan mulai menggali ke bawah. What the fuck are inian? Sabar. Sabar Langsung aja kita gali nih ya Itu tanda oh. Wah gila sih <laughs> Dalam juga terata lagi itu gue bawa helm of respiration aja Kita gali lagi dengan obor di kiri Biar terang Gua nggak tahu itu biasanya tuh Ender Portal tuh ada di kedalaman berapa ya. Gue mungkin harus pakai Ender Eye lagi nih buat nyari tahu. Cuman gua harus lebih agak lapang dulu nih biar kelihatan kemana nanti arah. Coba ya gua bikin luas dulu bener. Walah. Hmm. Mining yang terbengkalai. One hour later. Oke okay guys, jadi kita sudah masuk ke dungeon tempat terakhir adanya n portal. Ya. Gila gue udah lama bahas nggak kesini karena ini tempatnya tuh jarang banget. Jadi ya wah gila. Nih kalian seperti kalian bisa lihat di sini, kita sudah mendapatkan achievement dimana kita sudah mendapatkan tempatnya gitu ya. Follow an eye dan akhirnya kita kesini. Di sini akan terdapat di ujungnya ya. Dari tempat ini tuh portal menuju the end Kita akan cek satu-satu. Ah shit. Eh. Kebuang aja. Sorry. tempat ini emang seperti labirin gitu, guys. Jadi di ujung ini akan ada yang portal. Gue nggak tahu di sini ada monster apa aja. Gue harus tandain juga. Sebenarnya jalan pulang. Aduh, gue nggak ada apa-apa lagi bisa jadi tanda. Bisa deh batu-batu ini aja gue jadiin tanda. Ini, ini gue udah tandanya gini amat bentar ya. Gua akan tandain seperti ini. Sumpah di sini ada suara. Wow. Terdapat tempat buku-buku. Oh, -buku. itu suara apa? Oh, kaget gua anjing. Di sini sudah didatangi. Ini seperti penjara ya. Gila tuh benar nggak ada cara. Wow, wow. Tuh, sebentar, gue belum pasang perisai, gue baru pasang sembilan puluh lima. Tuh, sembilan puluh lima. Tuh, sembilan puluh lima. Tuh, sembilan puluh lima. Tuh, sembilan puluh lima. Tuh, sembilan puluh ini apa maksudnya puluh ini pasti akan puluh ambil guys, sembilan lagi semua buku-buku ini sangat berharga buat gua buat dekorasi. <tuk> Wah, ada piercing, ada piercing strider apaan nih? Ya? Ini sih harus dibawa. Batu-batu ini nggak usah. Kita akan ambil buku-bukunya dan juga nanti semuanya yang ada di sini ya buku-buku gue Ah, kenapa gua buang? Salah pencet. Dan gua akan rapihin semua yang ada di sini. Tenang ya eh, sebentar. Kita sudah menghabiskan semua yang ada di sini ya bukunya tapi tidak ada jalan lebih lanjut. Ush. Kita akan cari jalan lain. Benar-benar hmm. jalan rahasia anjing. Gua aja nggak bisa lewat situ kalau gua ga buka-bukain satu-satu. nggak bakal ketahuan. Wah, oh, kaget Wah, kita sudah menunggu tempatnya nih kayaknya nih Ah, air rocet tidak berguna buat gue sekarang, karena gua punya diamond Tempat apa ini? Tantar tahan, tahan dulu. Wajannya kan di tempat ya. Wow. <laughs> Akhirnya guys, kita sudah mencapai ke portal DN. Wow wah, wah, wah ini tempat spawn ya. Tempat spawn laba-labas ya. Oh tempat spawn gideon anjing. Sorry guys, gue nggak ngerti ini bisa dipakai buat apa cuman ini kayak gue buang aja nah, kita sudah mencapai ke portal di end di sini gue masih banyak banget ada ya eye of ender ya kita pasang satu-satu